Dua, tuh, ada dua, iya dua, dua, dua, dua, tadi berangkat juga macet hujannya dua, terus sampai jalan tol di halo guys halo dua, halo Aku. Hmm? ya, ya. Nama, nama. <laughs> uh, aku sekarang Nga, uh, ngan, ngan. Ini Bro, nama. Aku, nama. aku sekarang lagi Akan ada nama. di ya, bekasi dari mana hmm, nih. dari mana tadi Tambun dari Tambun tempatnya siapa ya, uh, Budenur. tempatnya Budenur oh, oh. ngabis ngapain salam aku sama pak de yes. abi umi umi mana umi umi sini <laughs> umi ibu naim sama dendi iya yeah. tadi kayaknya bawa boneka siapa tuh boneka apa bonekanya namanya spirit doll ya itu spirit doll bukan sih bukan oh bukan spirit namanya kila kila <laughs> kila umur berapa tuh tujuh tahun enggak <laughs> <laughs> <laughs> Uh, dia umurnya kayaknya setahun deh. Oh, baru umur setahun. Oh, kayaknya sih, tapi aku enggak gitu. Terus biasanya diajak main di mana aja tuh? Uh, enggak sih, yang sering diajak main itu ada lagi biru. Namanya siapa? Biru. Biru oh. hmm. siapa yang beli Umi. Oh, umi. Tes dulu aku dua tahun, apa tiga tahun gitu. Si itu selalu dibawa kemana-mana gitu biru yeah. kalau biru iya soalnya dia tuh kayak enak empuk gitu kalau dia tuh kayak kalau gila itu kayak Manta. mas bayi banget guys sih kalau uh, kila uh, tuh kayak harus diurus banget oh gitu. suka nangis dia berarti enggak empuk oh, sembarangan nggak ya enggak lah Aum, enggak Kirain ingin itu namanya bayi kan Oh iya benar tapi Nanti bayi. karena udah sering Gendong-gendong bayi Ini bayi apa namanya kila. Bayi bayian kila nih Nanti kalau Wawa punya anak Jadi yang gendongin Siti ya <laughs> <laughs> Yang ngomong Siti hmm. Kan ada dua tuh Ada dua <laughs> iya. Mantep Ini macet ya Tia Oh tadi berangkat juga macet, hujannya deras, mm -mm. terus sampai jalan tol di Ambrol macet, macet banget, nggak seru, tadi Kita sama Na'im ya, mm, Na'im bawa temennya, iya, dan tadi aku sempat tidur, tidur di mobil ya, oh iya tadi Siti mau, seru sih tapi ada halangannya cuma macet doang. Kenapa? Macet doang. macet ya. Ya Ceritain dong kenapa kemarin kamu sedih. Sedih kapan? Ke kemarin waktu waktu di apa warung katanya sedih kamu sedih kenapa? <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> kamu sedih kenapa? Um, aku ada rahasianya tapi aku nggak mau bongkar rahasia. Ah sih. Biar tahu dong, orang-orang tahu. Masa Siti sedih sih, Kan, seperti kita tahu, Siti itu selalu riang gembira dan selalu ceria Riang gembira, tiba-tiba murung sampai sakit. Ya Allah, Siti sakit, meriang. Ayah orang masuk angin, kenapa tuh? Eh? Kenapa? Kenapa? Kenapa? tahu deh sampai Kenapa? Kenapa? itu apa namanya Hena. Oh. kenapa Emang kenapa? Enggak <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> tahu dia ada tahu. masalah dengan seseorang. Oh gitu, emang ya, Kayaknya, tapi aku enggak tahu. Oh, kamu enggak merasa punya masalah. Kalau enggak punya, gak punya tapi... masalah kan enggak bakalan sedih dong. Iya nah. sih. Enggak tahu. <tuk> <tuk> aku oleng. Oleng. Jadi Lagi galau berarti galau bad mood oh, <laughs> <Bates, laughs> <Bates. laughs> oh, oh gitu <laughs> gitu ya <Apa> pengalaman? <laughs> yes, iya. sekarang udah gagal galau lagi dong? Hmm, masih, masih masih, masih... dikit oh. <laughs> tapi enggak dikit banget lalu, agak banyak juga sih. Oh gitu. Tahu dengan siapa? <laughs> Pasti ya pada tahu. Oh gitu. Siapa ya? Dia sudah subscribe, subscribe Subscribe, subscribe, subscribe, subscribe, subscribe. Kan. Yeah. Kita mau putar balik menuju arah. Terbalik. Uh, tol Tambun. Kita ketel, guys Ada mobil-mobil uh, motor balik juga Dan jalan juga, guys Banyak bom, mobil Nostali Nah, oke okay. oh. Mari kita lanjutkan Oke. Okay. Kita muter dulu tadi. Eh aku mm kan suka warna apa? Tadi suka warna putih sama hitam. Putih hitam, oh. Uh -huh. Dulu sih Siti suka itu, tapi sekarang Nggak. Siti suka warna hijau kenapa ya? Kenapa? Tapi mungkin gak karena nggak sih Siti itu gak suka putih hitam dulu terus itu suka Suwanya hijau nggak tahu kenapa hijau ah, itu cerah gitu biasanya seger hijaunya hijau apa tuh jalumut hijau yaitu muda daun daun hijau apa ya? namanya itu aku nggak tahu Iya oh, tadi kan kesini itu Kenapa Siti suka warna hijau? Ya kan tadi aku udah jelasin Aku kan suka warna hijau Karena dia ternang ya, Udah gitu Kayak dia polos banget gak sih? Ya kan warna itu tergantung Polos gak polosnya Hitam juga polos juga Pade suka Negara apa? apa? Pade kalau misalkan disuruh Pindah negara. Heeh. Hmm. pengen pengin ke mana ya? Bade pengin ke Jepang. Kalau ke Korea? Sama oh, dong. Aku Jepang aja deh enggak Korea. Aku pengen ke Korea soalnya di sana ada Liminho. hahaha <laughs> sama suju. Sama <juga>. suju. BTS. <laughs> Terutama ada itu tuh, ada siapa? E uh, Blackpink, mantap. Saya Ber cinta Blackpink. Di kayak gitu loh Ber padahal as Ya kalau misalkan si siapa namanya uh, Lisa Blackpink pakai kerudung cakep tuh. <laughs> cakep cakep. Berhijab terus pakai itu pakai gamis. Pakai cadar. <laughs> ini bercaharian seperti ini. Si Tika kenapa pengen ke Jepang? Ya aku pengen aja soalnya sekarang tuh banyaknya anime gak sih? Oh iya bener Anime itu dari dulu ti, di jepang itu dari dulu banyak anime Iya tapi gitu, yang kan kalau sekarang lagi gede Ya hmm. enggak dari dulu anime itu udah gede Di, di jepang itu orang-orang bikin anime animator-animator jepang itu keren-keren cakep cakep Ya aku suka Pada yang Simpute. salah satu orangnya tuh namanya Oke, okay, gimana tuh ceritain? Mika itu gimana ceritain? Dia itu film laga ya, hmm. film rantom. Udah hmm, gitu drama, ngomongnya iya, ngomongnya itu kayak uh, Jakarta banget ya sih. Pas itu tuh aku lihat uh, uh, kayak tawuran, tapi itu tuh kayak perang juga gitu loh. Oh gitu. Gimana? Naim juga suka uh, Genji, ya. Genji juga. Nih nggak tahu aku kurang tahu karakter dari itu disitu gitu. oh, kalau Gincy yang suka bilang gini Wisma <laughs> <laughs> itu mah bahasa jawa ah oh, gitu ya. <laughs> <laughs> kan kemarin aja itu siapa namanya presiden eh, ukraina presiden Rusia ngomongnya gitu kira perang ure ure <laughs> lihat deh. video beneran serius video presiden Ukraina ngomong ure dia sebenarnya ngomong kira percita perang ure ure kayak gue <laughs> Eh, Siti, bisa bahasa itu ngapak dari mana? Siti, kok bisa tiba-tiba bisa ngomong ngapak gitu? Karena dia, Oh, udah, udah, udah, karena udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Ngomong sama udah, <laughs> Ngomong sama <Siti>. udah, <laughs> udah, Alamak Siti memang kok bahasa Indonesia. Enggak ada. Usi ora popo de kowe kok. Ora popo kaya kowe. Tong ren. Tarah pikirin to kalah. kalah. Betul. Coba deh ngomong pakai bahasa jawanya kayak gimana tuh? kita ngobrol pakai bahasa Jawa sih. Tapi belum tahu. Saya, Siti sayang nih hari itu umi Tapi Siti enggak enggak mau ngerti sama umi. Ngerti tapi jarang beli gitu eh, <tuk> gitu <ibu, masker. gaduh> <masker> <tuk> Ada polisi, woy, Polisi serius. Main okay. nah, polisi. Ada <tuk> rebutan <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Polisi aku takut. <tuk> Jadi kita masuk ke tol Cipitung ya, Tik? Tol Cipitung, eh bukan tol Cipitung, tol Tambun. Kita lagi ngobrol sama Siti. Eh itu kita ngobrol pakai bahasa Jawa, Tik, gimana, Tik? Tapi aku nggak terlalu apa? aku nggak terlalu apal yang saik. <tuk> iya, atus bunyi. Nah, Niku kata Niku, Niku pun saik ya. Kayak, bahasa Niki aja kayak bang cilaca, bang cilaca baru ngomong kayak gue ngapak-ngapak banget ngelek ngelak-ngelak banget, ngapak-ngapak cenderung ngelak-ngelak banget bahasannya jadi keprihatin. Pemikirin batang katas nih, kok? Saya-saya mau. Bang dua melas ya, mus kayak gue ya, mus coba cari nih seminggalannya, allah ya ngapak pak Aduh, ngapak yang selain itu sering kayak kulite. Sarapan sih. Iya, iya, iya. Iya. Macet Macet, ya. oh. Kalau jam segini ke se ke bawah itu udah ke atas itu udah kayak gini nih. Nih, yang yeah, nah, belah kanan. Hmm. Yeah. Yeah. Sekarang kita pulang nih. Yeah. Nah, Bukan, ya. Mudah-mudahan yeah. sampai kan Namanya mirip-mirip ditanya di mana Minyak? Di mana ya? ya Nihak ya, lagi, ya. Rahman Nihak Kau hai Nihak, kaya Nihak Aku kata dulu hatu kita Yang Tengli salah, A Siti Iyak Apada, sih? Kok A Iya kan jamaahnya Siti berarti Aisyah kan jamaahnya Aisyah Ya kan? Muhammadiyah, zamannya Nabi Muhammad katanya. -kata. Kalau zamannya Siti berarti S iya, iya. Hari-hari <laughs> Oh, besok tuh, Bu enak, itu iya, namanya jane apa? terus ganjil bisa orang nyelesu terus bisa terus terus kabul Buana bese un bese babotai. Labi esok. Oh. Oh. diri Sedialah diriku jadi menjadi hayat hidup. Si mana akhir dia? Akhir Johny. Suriani ya enggih? Di kau? ya, jauh udah ke sana ya kita ya. Bo bo tili. Emang rasanya begitu. Kayak pengkiri, kayak kayak. Yang ngajarin kita masuk kemana nih? Uh, masuk ke tol. <tinyamati> apa, apa dek? Kita masuk tol. jangan wow. dalam mobil berantem gimana ceritanya? <_s1> <_s1> <_s1> apa ya kita ngobrol apa ya? Ini kita ngobrol lagi. berarti lagi deh. Ya, apa dong cerita tadi apa pade pade, ya, terus negara tadi udah ngobrolin soal warna negara udah gitu uh, film di karakter Pade uh, pade suka superhero uh, apa yang Enggak, Siti suka. enggak suka Super Hero Enggak sukanya Aku apa? Suka. Karakter apa? anime, karakter anime Aku anime-nya enggak, enggak, enggak ada ya Terus? Aku suka Doraemon Siti Amen. lagi suka buku apa? Ah, lagi suka baca buku apa? Apa ya? Komik apa? Komiknya PJB PJB apa tuh? Tau enggak, pengen jadi baik Oh iya, apa tuh gimana? Dia tuh seri Islam sih dia Nama orang yang ada di PJB itu namanya Om Sku Terus? Ceritanya gimana tuh? Ceritanya banyak Ya banyak ceritain kan biar pada tahu. Aku eh, Coba salah satu ceritanya gimana? Dia cerita gimana? Aku lupa So lupa sih. Karakternya ada eh, Abah mm. Kevin Terus. satu ketujuh. ini layangan ini layangan oke layangan sutut sutut terus abang ngapain tuh? abang itu dia bikin komik tapi dia buta warna bahan ceritanya hmm. berarti komiknya enggak berwarna dong? enggak terus? dia oh. komiknya itu abu-abu hitam sama abu putih oh, hitam putih iya gitu terus eh, tapi seru sih dia komiknya begitu lucu bawa juga sering nonten nonton lihat baca, eh, baca. Nah, gimana dong ceritanya apa film cintanya enggak hmm, tahu sih oh, Dulu pas Abah oh, kecil kepenis. kan dia di Jombang, kan rumahnya Halo. di Jawa Timur Halo, Lalu bentar Nih Pas Abah di Jawa Timur <laughs> Abah lagi jalan kan Lagi main hujan-hujanan Ada sumur yang gak ada atasnya itu loh yang jadi nepar gitu Iya <tis> udah itu dia kecemplung cempung lagi main di ujung sana. udah gitu untungnya dia bisa berenang, berenang. udah gitu udah jadi nggak kecemplung. Hmm. Gitu. Terus selain itu apa lagi? Selain itu apa? Lagi? Jadi intinya apa biar biar uh, inti dari cerita itu ada nggak pelajaran yang Banyak. apa pelajarannya? Pelajarannya kita bisa mengetahui. Gimana ya, aduh, terus bisa banget. Kita harus hati-hati di semua tempat. Jadi, itu apa? Itu warna minum di minum minum minum minum minum minum gitu minum minum minum minum minum minum minum gunungnya minum minum Di hotel Udah gitu pas malamnya itu minum Abah itu kedenger suara kakek-kakek batuk-batuk Padahal di sebelah kamar si Abah itu hmm. eh, nggak ada kaki kakek sama nenek-nenek Adanya cuma pengantin baru doang hmm. Pengantin barunya siapa? Gak tahu kan orang lain Begitu dia cerita pas pulangnya kan ke rumah Udah er, gitu, mama, mama Kevin juga denger mm. Tapi Kevin udah tidur, jadinya nggak kedengeran Ada juga pas di hotel, mm. er, lift Udah gitu kan udah masuk kamar kan mm. Tetap bah, aduh aku udah mau tidur ini Udah er, gitu, pas baru aja tidur, gempa Gempa? <laughs> mm. Udah gitu langsung ke bawah Oke. Kevin selamat ya tuh pas waktu ada gempa. Selamat semua sih, ya, alhamdulillah. Soalnya baru tidur. Oh baru. Baru tidur. mau, itu langsung gempa. Kemarin kan di Jakarta ada gempa tuh. Mm -hmm. Siti lagi ngapain? Aku selamat, lagi di rumah. Kepemenn. Oh iya, Siti kan lagi, sama Pak ya, lagi gempa ya? Enggak. Orang Siti lagi ke Jawa sama Pak De. Kamu Siti gak ikut belum? Oh iya jadi dimana di rumah teman aku Rasa nggak kan ada motor lagi dibenerin kan nah. motornya diginiin eh motornya gini-gini sendiri kenceng lagi Iya terus Loh, gitu, kota aku ih gempa ya eh, iya gempa beneran Kursi orang aja pada gerak-gerak sendiri Nah uh, iya. terus udah gitu ya udah ada keluar nggak tuh? pada keluar rumah nggak orang-orang pada keluar rumah ya banyak ada yang gak sadar ada yang Berarti sadar gini. gitu gini? gak sadar kan? orang kalau gak sadar kan gitu maksudnya orang itu merasa oke iya itu jokes oke okay. <tuk> okay, lanjut dan, dan, dan, dan. Uh, nah si kevin itu? sama abah Mama iya mamah. sama mamahnya kena gempa Akhirnya gimana tuh ceritanya Akhirnya udah pada ke bawah nah. um, Udah selamat Ke atas lagi tidur hidur deh gitu, oh, gitu. Jadi Itu coba ya, intinya... gitu. Gimana gimana Enggak enggak apa-apa enggak, enggak, enggak. Nah, Selain itu selain cerita tadi Di kecembung sumur Terus ada gempa terus ada cerita apa lagi Aku banyak sih, tapi lupa Nggak usah lupa, kan? Iya, kalau hantu ceritanya sama Abi tuh Hantu ceritanya sama Abi Dia tahu Oh, <laughs> Sliwer Sliwer? Tau nggak? Oh, Sliwer Kayak ada yang lewat tapi berpakaian Masih ingat nggak kemarin abi cerita hantu? Iya Coba ceritanya gimana? Salah satunya ya Iya, satu-satunya satu. Salah satunya itu ada orang Uh, mau dia tuh mau dapat batu cincin oh, itu mah abi yang dapat batu cincin Iya iya benar iya coba oh iya coba-coba gimana, Se -se -gimana kamu daya ingatmu untuk menceritakan sesuatu yang diceritakan sama orang lain coba gimana Nih, coba. ceritanya tuh abi tuh Uh, lagi cerita ini. kan, uh, udah gitu di dalam cerita itu tuh ceritanya ada Mengis anak laki-laki dia itu mau, uh, mau masuk YouTube, <guluh> <guluh> mau apa? pengen batu cincin, ya. udah gitu dia disuruh bertapa, sama, bertapa sama se Seorang lah, ya. Seseorang temennya uh, Abi itu, uh, uh, ya. Udah gitu, uh, dia pertamanya mau enggak? Mau enggak? Katanya belum dulu deh. Uh, udah gitu, mau enggak? Uh, dia mau kan begitu dikasih doanya. Begitu, dia uh. langsung bertapa di situ. Tiba-tiba ada orang hitam dari sana. Uh. Kayak mau berantem gitu menunjuk gitu, udah gitu dia berkelahi Tapi orang-orang yang bertapa di sampingnya dia itu Enggak yeah. ngeliat ada orang hitam uh -uh. Katanya dia berantem sama siapa ya kayak gitu Udah gitu dia... Um, lonjak perutnya si orang hitam gitu dong. gitu Begitu orang hitamnya lari takut. gak tahu dia kayak lagi kayak begini. Pas dibuka ada batu cincin di sini. Oh, pas dibuka matanya ada batu cincinnya Begitu uh -huh. langsung dong ke Abi. itu temannya Abi ya? Itu teman Abi. Iya. Begitu batu cincinnya langsung dipakein cincin kan. Uh -huh. Dipakein ke jarinya. Uh -huh itu katanya dia nggak tahu ini buat apa, buat apa? Eh, ada temennya apa, -apa siapa gitu, uh -huh. yang minjem batu cincinnya udah gitu, uh. kan ada kayak kan dia tuh yang anak yang tadi berkelahi itu dia kayak anak pesantren gitu, yeah. ada orang yang jualan warung apa oh, ya? Warung, warung nasi. Ya, nasi itu dia punya anak, anaknya itu cantik tapi judes. Oh gitu. <laughs> udah itu temennya itu uh, gini, jilat batu cincinnya udah gitu diginiin ke orangnya itu yang perempuan Ini oh. ngikutin terus. Oh, gitu. gitu. <laughs> Bisa gitu ya? Iya, aku dengarnya eh, itu sih. Tanyain abi punya nggak batunya? Oh. Abi punya batunya <laughs> ne, Abian punya batu cincin banyak tuh. Saudari salah satunya ada itu. Kayaknya <tuh> itu. Jilatin ke Umi dah. Oh, jilatin ke Umi. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Menyeramkan ya. Akhirnya ya. gimana? Akhirnya. Uh, akhirnya udah aku ingat itu doang. itu doang. Eh banget. Ini kalau misalkan ya, kalau bikin ya, kalau... video aku yang ibu ah dalam uh, sebuah cerita atau storytelling dia bagus storytellingnya nih menceritakan dengan runut dari awal dari kejadian ya padahal ini kejadian orang dia storytellingin tuh kejadiannya gitu bahasanya kayak temennya dia aja yang diceritain sampai dia paham gitu dari awal kejadian rumusan masalahnya seperti apa terus masalahnya apa sampai uh, mendapatkan cerita apa, apa inti ceritanya itu dia dapat gitu, dan sampai akhirnya di fake, di dia apa namanya, di di omongkan lagi tuh ya, diceritakan lagi oh. itu bagus, keren, keren, keren. Ini harusnya Siti, ti Siti itu Siti. harus sering ayam, ayam, wow. ayam, sering belajar ayam, ayam, ayam, ayam, ayam, Iya kayak gini ngobrol begini ngobrol gini. Jadi menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, ya. sesuatu yang pernah terjadi atau, nah kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi itu, Kayak lala sabira gitu. Ya, dan itu bisa diselingin dengan jokes. Nah nanti di setiap part-part itu ada joke-nya tuh, ti. bisa dipatah-patahin. Itu apa? Nah itu tadi di, uh, misalkan lagi di kalau dalam konteks stand up comedy itu ada patahannya ada di yang patahin misalkan kayak uh, itu nanti cincinnya dijilatin gitu, nah itu itu bisa dipatahin, patahinnya kemana gitu, itu storytelling banget. Dan nah, Pak D suka ikut stand up comedy kan, nah Pak D juga suka bikin storytelling, menceritakan sesuatu, itu keren. Tapi belajar lagi, makanya sering-sering-sering bikin, bikin. obrol. Ah, itu <gir> ya. <Tidur>, <gir> okay. itu ya. Salah satu kemarin waktu pulang kampung ke. Kemana nih? Ke Jawa Ke Jawa. Kita say, ngobrol say, say tentang uh, temennya Abi yang nyapet cincin yang bisa buat melet <gir> Itu tapi itu pas pas apa namanya pas mau pulang ya? Iya pas mau pulang. Karena waktu mau berangkat. Itu kita capek dengan Rani yang mabok Dia ya, maboknya dua Tidak. kali, Tidak. coba Tapi kayaknya rupes banget Rani mabok, bye Kata aku kayak gini Awas kalau mabok lagi Tidak Mabuk mulu oke, oke. Tapi dia bayi kelas ya Gak oke deh nanti kita cerita lagi karena kita <tuk> lagi, <auke rue> lagi di jalan kita di ya? sudah iya. sampai ke udah. Baden, mana sampai udah jauh kita yeah. ini. kita udah lagi menuju arah ke Jakarta terima kasih yang sudah menonton dari yeah. channel youtube nya Mas Rido jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami yeah. dan Saya. jangan lupa juga follow huh. Siti Hajar Ya, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.